Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. masih bersama dengan forum sawub ya. Mazhab Semoloharu Terkait isu-isu atau pembahasan-pembahasan yang menarik terkait keilmuan di masing-masing teman-teman yang telah hadir gitu ya Mungkin bisa diawali dari Ya terima kasih Bapak D atas kesempatan oh, oh, oh, oh. diberikan uh, Oke okay. Pada sesi hari ini saya akan sedikit memberikan pengantar cerita ya. Jadi kita sering lihat di TikTok, di Instagram itu banyak uh, mahasiswa itu memberikan komentarnya terhadap dosen-dosennya. Entah itu galak ataupun uh, yang apa ya mungkin dosennya enak atau apa. Itu uh, kami nilai itu positif ya karena bisa jadi pertimbangan juga buat kami untuk khususnya pengajar-pengajar ya khususnya karena di sini isinya pengajar-pengajar yang mudah dan butuh banyak masukan ya pun semua masukan itu belum tentu juga uh, mungkin bisa jadi uh, tidak tepat penempatannya nah uh, pada hari ini mungkin uh, saya akan cerita sedikit tentang uh, sebenarnya uh, ini baik pengalaman saya juga nanti akan ditambah oleh teman-teman uh, perspektif dosen ya lihat mahasiswa eh, khususnya kalau dalam bidang ilmu sosial Nah eh, sejauh yang saya amati kebetulan eh, saya sempat eh, mengampu mata kuliah untuk persiapan proposal nah eh, saya nggak tahu ini apakah di di semua juga merasakan seperti itu jadi eh, kadangkala mahasiswa itu kalau diminta untuk mencari Topik riset itu eh, Sangat susahnya minta ampun Mungkin mereka bisa mengucapkan satu dua kata yang Terkait dengan misal kalau dalam Administrasi publik itu pelayanan publik Atau kebijakan publik, kalau didalami lagi Mau pelayanan apa, kebijakan apa, nah itu mulai Bingung lagi mereka Belum lagi terkait dengan teori ya. Kalau ditanya mau pakai teori apa Pasti nanti jatuhnya sama juga Teorinya kebijakan publik atau pelayanan publik Nah ketika ditanya lagi Teorinya apa, nah itu susah untuk jelaskan uh, yang jadi pertanyaan buat saya itu ada, adalah mungkin barangkali uh, cara ngajar uh, kami itu agak kurang ikuti cara mereka untuk bisa nerima uh, bisa nerima materi atau mungkin memang dari dari yang bersangkutan itu tidak terlalu Uh, apa ya punya keinginan untuk memahami materi. Nah, tentu ini jadi jadi masalah karena sudah semester akhir itu kan uh, orang pasti mengasumsikan ya sudah hampir selesai perkuliahannya dan yang namanya sarjana kan pasti ya harus ada ilmu yang dibawa, bukan hanya hikmahnya ya. Ya memang tiap orang pasti ngomong ya dapat hikmahnya, tapi setidaknya itu perkuliahan itu ada materi yang kemudian benar-benar memang meresap ke mereka. Nah, akan jadi mem akan jadi pertanyaan kemudian kalau tidak ada materi yang masuk karena mungkin entah itu uh, kurang bisa nerima atau cara nyampaikannya yang kurang berkembang, ketika nanti dia masuk pada fase yang diharuskan untuk menggunakan materi yang sudah diajarkan, misal dalam dunia kerja ya. Memang terlepas dari nanti kerja itu e, macam-macam, tapi pasti ada sisi-sisi di mana mereka e, akan menggunakan konsep tadi. Misal ya dalam contoh, e, biarpun administrasi publik itu kaitannya dengan publik e, publiknya itu dikaitkan dengan negara, ya institusi pemerintah dan lain-lain. E, ketika mereka bekerja dalam institusi swasta misal itu bukan berarti kemudian materinya tidak bisa digunakan, tapi masih bisa sangat bisa digunakan. Misal bagaimana mereka e, merencanakan program kerja ke depan, nah itu diajari dalam manajemen strategi. Kemudian bagaimana mereka mau memperlakukan, e, misal jadi atasan mau memperlakukan bawahannya, itu diajari dalam kepemimpinan. Kemudian bagaimana mereka beradaptasi pada satu lingkungan kerja, itu diajarkan pada e, perilaku admin, e, perilaku administrasi yang terkait dengan organisasi. Nah itu seringkali tidak benar-benar tidak keluar ketika ketika masuk dalam praktek praktek aslinya. Nah, di sini juga saya mau apa ya menghilangkan kebiasaan bahwa yang diambil hikmahnya saja. Sehingga hmm. kalau kita sudah terpaku seperti itu, benar-benar materi itu tidak ada ya. Nah, ini saya coba compare ke beberapa pengajar ya, itu ambil mirip-mirip juga Penis di beberapa kampus. Bisa jadi mungkin materinya itu uh, yang susah atau ngajarnya yang susah atau nerimanya yang susah saya saya kira itu butuh diskusi ya ini kebetulan ada multi multi banyak, banyak ini ya banyak pengajar dan eh, saya rasa bisa nanti memberikan eh, masukannya terkait dengan kondisi ini sebenarnya ini yang yang perlu diperbaiki di segi mana kemudian eh, apa ya mungkin ada masukan-masukan ke depan itu enaknya itu Uh, pembelajarannya seperti apa sebenarnya yang yang cukup efektif karena kurikulum cukup banyak dan mungkin kita butuh juga masukan terkait dengan uh, cara, metode kita untuk uh, mengajar ya itu saja mungkin dari saya selanjutnya uh, akan saya arahkan ke Bapak Gulam mungkin ya uh, terkait dia gimana sih pengalaman beliau karena gini ini cukup unik ya Mas Bulam ini sempat jadi tutor juga nah, di salah satu perguruan tinggi lah. kemudian ngajar nah, masih baru kan sehingga perspektifnya itu masih perspektif uh, orang baru lulus kemudian mengajar nah ini pasti menarik ya karena biasanya masih idealis nah. Nah. kalau berdasarkan apa yang saya rasakan itu memang di era sekarang ini Entah ini apa dinamakan anomalia atau fenomena baru ya Di saat pusat apa Pusat ilmu Persebaran ilmu dan pusat arus informasi Yang begitu cepat itu Ternyata tidak dapat dimanfaatkan oleh Sebagian Teman-teman oh. uh, mahasiswa Teman-teman mahasiswa Ataupun uh, bisa juga menyerang kepada Para tenaga Akademik yaitu pengajar atau dosen Biru uh, Nah ini merupakan Menurut saya kondisi baru ya Dimana uh, seharusnya dengan Persebaran informasi, materi Semua itu akan bisa Mengupdate uh, Knowledge ya dari masing-masing Dari masing-masing individu Untuk kemudian diperluaskan, didiskusikan Tapi ternyata banyak yang Masih beranggapan sumber materi Itu adalah yang di dalam kelas saja Jadi tidak ada uh, Keinginan untuk kemudian Mencari uh, apa sumber-sumber ilmu atau pintu pintu materi baru? Itu perspektif pengalamannya, termasuk saya juga memang e, agak mengalami kekagetan ketika e, beberapa waktu yang lalu pertama kali saya mengajar itu sangat berbeda bagaimana mahasiswa itu ternyata bahkan mahasiswa semester akhir pun banyak yang tidak memahami konsep-konsep dasar terkait di ilmuwan mereka. Nah, ini masalahnya di apa? Apakah ada suatu distorsi lain yang masuk ke kehidupan mereka seperti kecanduan gadget atau degradasinya budaya literasi dan lain sebagainya nah, saya juga bertanya-tanya apakah memang seperti yang dikatakan oleh Mas Roy tadi apakah metode pembelajaran yang kurang efektif atau bagaimana jadi ini terus masih dalam ranah diskusi dan juga tentunya butuh masukan dari teman-teman mahasiswa juga sebenarnya Uh, apa sih yang kalian butuhkan agar asik di dalam kelas gitu? Bagaimana sesuatu yang kalian bayarkan, misalkanlah spp itu kalah menyenangkan dengan mobile legend yang gratis gitu loh, <laughs> misalnya kayak gitu ya, atau kalah menyenangkan dengan scroll-scroll di twitter. Nah, jadi apa ini uh, konsep yang tepat untuk memberikan metode pembelajaran kepada para teman-teman mahasiswa seperti itu? Nah, mungkin kita akan beralih kepada Mas Banu ya Mas Banu ini salah satu dosen pengajar Di salah satu perguruan tinggi negeri gitu ya Mungkin bisa kita uh, Bandingkan bagaimana di banding. Kondisi di Perguruan tinggi negeri dengan Di swasta gitu barangkali ada perbandingan Atau memang semuanya Gejala ini menjalar di segala lini Perguruan Mereka. tinggi gitu ya Baik uh, Para penikmat uh, channel Airy Friends gitu ya. Ini kayaknya kok suasananya Sangat serius ya, saya lihat ini seri semua Apakah betul teman-teman itu punya kegelisahan pada mahasiswa? Tanyaannya kan itu ya, Kalau kita yang gelisah, mahasiswanya yang tidak gelisah untuk apa? Jadi, tapi juga menyambung dari Mas Deh tadi terkait e, kondisi di dalam Di lingkungan pendidikan saya Sebetulnya saya juga tidak hanya mengajar di salah satu perguruan tinggi negeri Tapi juga di perguruan tinggi swasta Menurut saya yang berbeda itu memang implementasi. Kita kan biasa, jurang antara idealitas dan realitas itu kan beda banget. Kalau kita lihat di misalnya di peraturan dirjen gitu ya, tentang pembelajaran. Nah ini perlu rekan-rekan masukan juga untuk kita semua. Satu SKS itu kan 50 menit tatap muka, 60 menit pembelajaran mandiri, 60 menit uh, tugas mandiri. Jadi mahasiswa itu sebenarnya punya waktu 170 menit per satu SKS, ya kan? Kalau dua berarti kan 170 kali dua, 340. Itu dibagi koreksi kalau saya salah dibagi 6 hari. Nah, yang kita selalu gembar-gemborkan itu kan 50 menitnya ini loh, Pak. 50 menit, 100 menitnya tatap muka setelah perkuliahan selesai enggak selesai, nggak ada pembelajaran mandiri. Nah, menurut saya itu yang jadi masalahnya rekan-rekan tadi. Jadi ketika mau di ujung semester, mau di ujung lulusan, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Karena yang belajar mandiri dan tugas mandiri ini tidak dilaksanakan. Padahal itu kalau kita lihat komposisinya, komponen utamanya alokasi waktunya 60 menit, 120 menit itu justru untuk Betul-betul menjadi independent learning, kan gitu, independent learner, sorry. Nah ini yang menjadi persoalan menurut saya, ditambah lagi keinginan mahasiswa untuk uh, kuliah itu hanya ijazah saja. Nah akhirnya pragmatisme yang muncul, bahkan bukan pragmatisme lagi ya, sudah oportunis. Yang penting keluar ijazah, dibuat kerja dan segala macam, selain budaya literasi tadi. Nah bisa memberikan gambaran dari uh, mekanisme tadi ya. Jadi 60 menit kali dua ini tidak dilaksanakan secara optimal. Sehingga saya kira ini berimbas ke mahasiswa. Dan juga mohon maaf Pak Menteri Pendidikan kalau melihat. Menurut saya beban dosen yang sangat tinggi ini juga memeras otak dan tenaga kita. Ya, Terima kasih. Ya, Jadi menurut saya perlu ada revolusi terwadah revolusi wow. di bidang pendidikan. Uh, saya tidak mengada-ada. Dunia ke depan itu uh, informasi itu berada di genggaman setiap manusia. Hakikat yang disebut dengan pengetahuan atau knowledge itu sebenarnya adalah siapa yang bisa mengakses atau punya kesempatan memperoleh pengetahuan sebanyak-banyaknya itu mereka sebenarnya tidak perlu lagi sekolah, tidak perlu kuliah ya jadi kalau teman-teman tadi membahas bagaimana e, kiat atau teknik metode e, melakukan transformasi pengetahuan dari individu si e, e, narasumber kepada peserta didik itu itu zaman dahulu. Nah, sekarang ini dunia sedang berbalik, semua mengalami disrupsi, maka kemudian yang harus berbenah bukan mahasiswanya, bukan peserta didik, tapi seluruh pelese baik itu negara, juga pelese para uh, penyelenggara pendidikan. Badan-badan penyelenggara pendidikan juga harus melakukan uh, revolusi ya, atau bahkan bukan revolusi, mengubah paradigmanya cara pandang terhadap ilmu pengetahuan itu harus berubah. Nah, terkait dengan bahwa pendidikan itu bukan hanya berbicara mengenai pengetahuan, tetapi e, bicara mengenai ilmu, maka kemudian dibutuhkan sebuah kebijakan yang me, yang me, meng, mewajibkan apa e, dosen itu bebannya itu bukan seperti sekarang. Bebannya benar-benar seperti si Superman itu. Tetapi harusnya Berman. lebih meringankan uh, beban dosen. Misalnya adalah dalam soal pengetahuan mahasiswa sudah memperoleh sendiri dari gadget mereka masing-masing. Maka tugas dosen bukan lagi melakukan transformasi pengetahuan itu kepada mahasiswa tidak perlu. Tetapi adalah membuat pengetahuan itu bagaimana agar menjadi ilmu. Nah. Apa yang dilakukan oleh dosen? Dia hanya sekedar melakukan sistematisasi. Jadi disistematikakan, kemudian mengawal bahwa seluruh informasi itu harus ilmiah. Artinya syarat-syarat ilmiah itu dipenuhi. Misalnya dia bisa diuji secara empiris. Dia haruslah logis atau rasional. Lalu dia harus bisa di, diberlakukan di seluruh permukaan bumi ini, universal. Sudah, hanya itu tugas sebagai dosen itu mengarahkan dari yang tadinya pengetahuan bisa menjadi ilmu. Itu pertama. Lalu yang kedua, tugas dosen adalah menjadi inspirator atau memotivasi peserta didik itu agar mau membagi waktunya yang 24 jam itu bukan hanya sosmed, bukan hanya game, tetapi juga bagaimana mahasiswa itu juga melakukan Pembelajaran diri yang tadi disebut independen tadi itu Melalui gadget mereka masing-masing Nah kalau sudah virtual semacam ini pen, apa, dunia uh, pendidikan Maka kemudian sebenarnya membangun fasilitas-fasilitas yang berupa sarana-prasarana fisik Itu sebisa mungkin itu dialihkan kepada sarana-prasarana yang sifatnya virtual Jadi bukan gedung Tetapi adalah infrastruktur di bidang virtual itu baik itu peserta didiknya juga e, dosennya juga pengelola e, lembaga pendidikan tersebut. Nah dilihat dari situ maka butuh perubahan paradigma dibutuhkan per, cara pandang yang berubah. Pun termasuk di dalam melakukan evaluasi. Selama ini evaluasi yang dilakukan parameternya kan selalu parameter yang sudah di dropping itu. Dari barangkali teman-teman ada yang mengikuti apa itu pakerti atau apa itu. Nah. Kalau madap kritis kita kita harus me menyikapi apa yang telah diberikan pada saat pakerti itu ya boleh-boleh saja. Tapi kan out of date itu. Kedepan sudah tidak begitu lagi parameter atau ukuran di dalam menguji mahasiswa itu bukan bukan bukan itu saja karena eh, sangat apa itu oh, multidimensi ya. ya. Bukan hanya kognisinya, tapi psikomotoriknya, tapi juga afeksinya. Nah, terkait dengan soal uh, afeksi maupun psikomotorik, maka kemudian yang virtual tadi yang hanya menjejali kognisi itu, uh, itu pinter-pinternya dosen bagaimana me membuat sesuatu uh, dunia yang virtual itu uh, bisa dibagi pula dengan dunia empiris. Misalnya dengan psikomotorik maupun afeksi dalam hal keteladanan kepahlawanan, kejujuran, keadilan, dermawan dan seterusnya itu juga perlu. Mengingat selama ini generasi kita itu diasuh oleh sosial media, eh, orang tuanya sibuk, dosen-dosennya ya kita tahu seperti itu hanya berapa waktu ketemu di kelas, sehingga akhirnya dibutuhkan perombakan atau revolusi besar-besaran di dunia pendidikan. Nah maka kemudian eh, madar mother psikodinamika, madhab diaverisme, madhab kognitif, itu dan mata madhab yang lain, itu harus sebisa mungkin kita kita combine gitu ya, sehingga itu bisa menjadi uh, formula yang baik, uh, sehingga para perumus kebijakan itu menyesuaikan dengan zaman itu. Nah, zamannya berubah ke arah visual, tapi perumus kebijakannya masih jatuh. Nah, saya mau tanya rekan-rekan, rekan-rekan kan sekaligus dosen juga sekaligus pengamat ya kebijakan ya baik publik publik ya mas saja yeah. nggak publik Wakanda atau publik mana? Um, duga, lupa. duga, oh duga <laughs> nyebut, no, <ma. laughs> ya nyebut <so, laughs> nama <senang. laughs> ya kan ya ini kan pengamat pengamat mengat kebijakan nah tanyan nanti setelah apa setelah tentang kebijakan ini tentang komunikasi apakah selama ini birokrasi yang dibangun di dalam sistem pendidikan kita entah apapun itu uh, ininya ya variabelnya menurut rekan-rekan uh, yang berkecimpung di dalam administrasi publik tadi sudah dikasih pengantar oleh Pak Didin nampaknya kita memakai cara-cara lama untuk menilai mahasiswa sedangkan dunianya sudah berubah kira-kira kan gitu pak nah apakah sudah uh, tepat yang sudah dilakukan oleh yang memiliki otoritas lama ini untuk membreakdown tujuan-tujuan dari pendidikan Melalui perspektif uh, administrasi publik ini apakah sudah pas Tadi dibilang uh, beban dan lain-lain sebagainya Enaknya itu gimana gitu loh maksud saya itu secara administratif ya. Mas Roy mungkin bisa Mas Ya terima kasih uh, Mas Banu uh, atas masalah yang diberikan ke saya. <laughs> uh, ini menarik ya. Jadi karena kami administrasi publik kemudian selalu dikaitkan dengan kebijakan. Ya memang gini, saya mungkin nggak akan komentari secara kebijakan makro ya. Maksudnya ke uh, dari, istri, dari negara kemudian ke daerah-daerah anda. Daerah -daerah. Tapi uh, sebenarnya setelah saya amati, eh, ini evaluasi ya. Sebenarnya evaluasi itu dua tahun biasanya. Tapi nggak apa-apa lah, ini evaluasi kan sudah, uh, for, ya, iya, 10 tahun Evaluasi formatif lah ini pro, Proses, karena sedang proses Nah, uh, yang sebenarnya juga berpengaruh pada uh, Ini ya, kenapa kok kurikulum itu dibuat sebagus mungkin Tapi kemudian pada implementasinya itu agak susah ya karena ini kita biasa menyebut kalau di di apa ya di prodi itu kan ada CP program studi, capaian capaian CPMK, ya, CPAP, CPL, CPL, CPMK dan apa istilahnya? CPMK. -CPM. Kalau di luar itu istilahnya eh uh, kok lali aku ya. Ya yes, itulah, nanti saya sama ingat-ingat, kalau yeah, lupa yeah. saya oh, ya. uh, oh ini, ELO ya, Edu ELO, PLU, dan CLU, istilahnya sama-sama, hirarkinya yeah. sama ya, hirarkinya nah, dari atas beda, ya. ke bawah. Nah, seringkali uh, di tataran Prodi mungkin sudah mengkonsepsikan, jadi biasanya secara administratif mungkin pasti program studi itu membuat uh, itu karena ya harus memang membuat itu ya CP perguruan atau mungkin didasarkan pada asosiasi nah tapi kemudian yang jadi masalah menurut saya itu ya setelah karena gini di pendidikan kita kan ya biarpun kita sering menggaungkan demokratisasi dan lain-lain ya tapi ya memang pada kenyataannya memang yang paling efektif cepat ya maksudnya kalau secara kebijakan yang paling cepat ya top down-top down, top down ya. ya modelnya dari pemerintah langsung tanpa harus dari bawah ya jadi uh, ya contoh kayak sekarang ada Merdeka Belajar ya, karena ada ada keyakinan tertentu dari uh, stakeholder terkait terkait uh, program yang mau diberikan kemudian ditularkan ke, ke bawah model top-down. Nah kembali ke yang tadi, nah seringkali sebenarnya program itu sudah bagus, kalau kita mau amati itu banyak banget ya, instruksi-instruksi uh, kemudian pembelajaran model dan lain-lain itu banyak. Kemudian Prodi kan merumuskan satu CP-CP uh, tadi, diturunkan pada uh, capaian setiap mata kuliah. Mata kuliah punya capaian-capaiannya sendiri. Kemudian turun lagi nanti, uh, CP nanti menurun pada soal atau pedugasan atau mungkin materi ceramah dan lain-lain. Nah, yang nggak sinkron seringkali itu ini, di pada tataran kalau sudah masuk pada mata kuliah. Nah, entah itu... Uh, karena kebiasaan dari pengajarnya yang memang kadang ya sudah kita lihat CP mata kuliahnya atau CP prodi sehingga nggak sinkron. Prodi mau mengkonsepkan seperti apa itu diimplementasikan di, di ke bawah itu bisa berbeda-beda. Nah mungkin ini masalah ini ya teknis program studi sendiri-sendiri dan universitas sendiri-sendiri. Nah tapi ini juga penting karena... Uh, Seolah-olah Kita itu karena punya pandangan Sesuai terhadap materi Kemudian bisa berbeda dengan Yang sudah di, diprogramkan nah, Kalau dalam kebijakan publik ini Perencanaannya itu apa ya? sesuai. Yes, Gampang-gampangannya ya sudah direncanakan dengan bagus Tapi pada gagal diimplementasikan ya. Atau implementasinya kurang bagus Atau instrumennya mungkin kurang berbeda Padahal kalau kita amati ya, ini kan kita pengajarkan kan dan ya memang mengajari hal semacam itu ya. Tapi mungkin e, kalau sudah masuk pada prakteknya seringkali juga kita sendiri juga lupa dengan ilmunya ya, Koordinasi, ada kolaborasi satu sama lain, itu kan ya ada juga kadang ya, kita ya, lakukan. Nah kalau dalam e, tataran kebijakan, itu ada yang menarik juga menurut saya. Dulu saya lihat kalau ada sertifikasi atau akreditasi itu kan memang profi kok suka fokus di sana saja ya itu belum jadi ngajar ya fokusnya di sana tapi kalau saya amati sekarang itu ya memang itu justru sudah momen-momen untuk merevolusi jadi ketika mau ada e, penilaian tertentu kita mulai berbenah ternyata oh e, seringkali kita itu enggak, enggak nggak merasa perlu diperbaiki karena belum pernah menilai memang tidak ada evaluasi yang benar-benar sungguh-sungguh untuk itu. Nah ketika mau ada peningkatan akreditasi atau apa, baru kita mulai, oh harus memenuhi ini, memenuhi ini. Nah kalau itu gampang berarti memang sudah dilakukan. Biasanya yang susah itu kalau belum dilakukan sehingga harus uh, ada, ada ya diciptakan akhirnya, harus dimulai lagi. Nah... Uh, ini evaluasi saya dari tataran ini ya, uh, level mikro lah, jadi dari level institusi-institusinya setidak-tidaknya yang sudah saya alami. Nah, kalau dalam tataran uh, makro mungkin nanti Mas Gulam lah ya bisa menjelaskan uh, gimana sebenarnya apakah uh, model implementasinya itu sudah benar atau uh, setidak-tidaknya ada, ada hal yang lain yang se sebaiknya dilakukan. Tiba-tiba saya ingat bahwa dosen itu tugasnya itu tridharma. Makanya dalam undang-undang kan dibedakan antara dosen dan guru. Nah, dosen itu betul-betul tenaga profesional dan guru itu pendidik. Tridharma itu ada tiga ya, peneliti, peng, pen, maaf, pendidik, peneliti, dan pengabdi. Pertanyaan saya ke Mas Gulam ini terkait kebijakan tersebut. Seringkali kita yang di bidang sosial ini, nggak mungkin penelitian hanya seminggu, dua minggu, bahkan sebulan gitu ya. Nah, apakah nanti tidak berbenturan dengan ketika jam mengajar? Belumlah gitu masalah penelitian mas. Apakah nanti hasilnya output yang dihasilkan itu akan ideal? Nah, jangan-jangan saya curiga mahasiswa juga nggak optimal karena tugas kita yang juga terbelah-belah. Dan bagaimana sih sebenarnya di dalam hirarki tridharma itu manakah yang lebih penting antara tiga itu? Ya saya nggak tahu ya, ini kan teman-teman uh, yang bisa menyoroti kebijakan publik. Kenapa uh, pemerintah memberikan otoritas lah, kita katakan. Otoritas memberikan tiga beban itu, apakah sudah diukur dan segala macam. Belum lagi persoalan SDM di kampus ini kan luar biasa, kurangnya Pak. Pak Rois, berapa SKS? 20, 20 lebih. 20 lebih. Pak D, berapa SKS? Ya, yes, semester depan. 18 18 20 20 Pak Didin 28 28 Apakah itu rasional? <laughs> ya, ada yang 28 dan segala macam. Kuliah sampai malam-malam bahkan sampai nginep ya biasanya ya. Naik tenda. pasang tenda. Nah, itu gimana Mas Gula menyoroti kebijakan itu? Apakah harus diganti kebijakannya atau apakah itu memang yang ideal di dalam sistem pendidikan kita? Monggo Mas Gula apa yang kemudian menjadi urgensi melalui kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini yaitu dikti melalui keproduk kebijakannya apakah keberpihakan terhadap lidarma ini harus fokus salah satu ataukah kemudian memang tiga-tiganya harus terpenuhi kalau saya melihat dari uh, ini sependek yang saya ketahui ya sejauh ini semenjak saya terjun ke dalam uh, iklim akademik di kampus uh, ranahnya lebih kepada penelitian kalau saya pandangan saya karena kemudian teknik di kampus saya atau kemudian sama di kampus-kampus lain dan menurut saya ini lebih kepada penelitian sedangkan menurut pandangan saya memang memang penelitian juga penting tapi alangkah mungkin lebih penting berkaca dari, dari kesiapan saya dalam menyiapkan materi perkuliahan itu menurut saya diawali dari pengajaran dulu karena karena kenapa karena melihat uh, uh, apa yang jumlah jika, jika agak mundur ke belakang, eh, jika agak uh, keluar dari konteks uh, apa? jumlah mahasiswa yang kemudian semakin banyak, otomatis ketika kita tidak me mengedepankan yang namanya uh, pengajaran, maka ini akan berjalan mundur, karena kemudian kita disibukkan dengan urusan penelitian hibah dan pengabdian dan lain-lainnya, jadi menurut pandangan saya itu uh, penelitian terlebih dahulu Nah kenapa kemudian saya mengasumsikan bahwa ris uh, riset itu merupakan fokus dari uh, kebijakan, uh, pro, apa, dampak dari kebijakan yang dihasilkan dikti. Karena kita bisa lihat kemudian uh, dikaitkan dengan pemeringkatan, pemeringkatan kampus, pemeringkatan prodi, dan itu diukur dari sebanyak mana dan sebesar apa hasil dari riset yang riset yang dihasilkan oleh kampus. dan seberapa, secara kuantitas berapa kemudian program-program dikti yang kemudian berhasil didapatkan oleh para dosen berkaca hal itu kita sudah bisa sedikit menyimpulkan bahwa memang di antara ketiga ketiga dharma itu yang produk kebijakan dari dikti yaitu adalah mengutamakan dari penelitian dan pengabdian ya mungkin jika di jika dihidarkikan ibaratnya pengajaran ini tidak masuk hierarki yang atas sendiri. <laughs> nah itu penangan dari saya kemudian yang pertama yang, ke yang kedua menanggapi dari Mas tadi terkait apa yang sudah disampaikan secara mikro. Saya akan coba sedikit uh, mendiskusikan bersama para apa? pemantik di sini yaitu jika secara mikro kita melihat bahwa uh, arah reformasi birokrasi yang ada di tubuh Instansi pendidikan sudah mulai berjalan kita bisa lihat dari yang pertama yaitu mungkin kebijakan zonasi mulai pemerataan dan pemenuhan kebutuhan akan e, akses pendidikan itu berusaha dipenuhi bahkan di daerah-daerah yang kedua yaitu dengan adanya MBKM menyambung dari e, masuk es tadi e, dari sektor pendidikan kemudian berusaha di linkan e, kepada sektor industri yang selama ini mungkin terputus ya antara kemudian ilmuwan dan praktik di lapangan, praktik kerja yang dibutuhkan oleh industri selama ini mungkin terputus. Nah, menurut saya dari dua kebijakan ini sudah merepresentasikan uh, uh, kebijakan produk, karena kan kebijakan itu produk dari sebuah instansi yang mana itu produk politik ya. Jadi arah arah politik wilnya yaitu lebih kepada uh, kebijakan makro ini untuk pemenuhan kualitas apa SDM dalam memenuhi lingkup industri, memenuhi ruang industri dan yang pertama yaitu pemerataan terhadap kualitas akses pendidikan, tapi memang e, tidak semua kebijakan bisa berjalan dengan lancar karena ya banyak faktor yang kemudian mempengaruhi, salah satunya mungkin implementor, apakah kemudian di daerah-daerah aksesibilitas dan kapasitas para street level birokratnya atau implementornya tadi, nah itu menjadi permasalahan ketika kita mendorong-dorong untuk reformasi birokrasi di tubuh pendidikan dan sudah mungkin ada salah satu atau kebijakan yang sudah mulai mengarah ke sana tapi ternyata tidak tidak menyeluruh tidak apa ya iya di, di, tidak tidak menyeluruh dapat berjalan dengan lancar. Ya. Tunjukkan di sini cabang komunikasi organisasi dan komunikasi pendidikan merangkap komunikasi politik nah ini Mas ini saudara Romo Wedus ya Romo Wedus baru mengambil studinya. Nah ini ada yang mengkritik tadi Kalau yang diterapkan penelitian aja mas dalam, Dengan dalih pemeringkatan Terus pertanyaan saya Gimana nasib anak-anak ini loh mas Nah plus nanti ditambahi catatan kecil tentang Gimana cara mengkomunikasikan yang baik Ketika kita mengajar di kelas agar Ya itu di masalah kita dari awal tadi Agar komunikasi Mentor atau dosen ke mahasiswa itu bisa berjalan efektif, nanti dijawab Mas D. Dan terakhir nanti closing statement dari Dewan Surau kita, Pak Didin, untuk merangkum ya. Karena mahaguru guru itu harus merangkum. Saya tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Mas Banu tadi ya terkait kebijakan komunikasi birokrasi ya. Seharusnya itu wilayahnya Mas Bulan dan Mas Rois. Tetapi begini, saya ingin mencoba... Uh, mengungkapkan bahwa Pembelajaran yang efektif adalah Bagaimana seorang dosen itu dapat mengaktualisasikan dirinya Sesuai dengan kehidupan mahasiswa hari ini hmm. Itu yang paling penting menurut saya Karena kita tidak bisa mengacu pada pembelajaran-pembelajaran masa lampau Yang ketika dia itu harus datang di kelas Mendengarkan dari mulai awal perkulian sampai akhir perkuliahan. Kemudian selesai dikasih tugas. Nah, itu kan sifatnya monoton banget. Sedangkan, e, ada sebuah riset itu bahwa kaum milenial itu lebih cenderung menyukai hal-hal yang apa istilahnya, tidak memerlukan, atau apa, tidak membutuhkan pikiran. <tuk> Jadi, <tuk> terus Dia melakukan, iya, iya nah, <tuk> ini, ini kan unik. Nah, ini oh. makanya. Banyak-banyak perguruan tinggi sekarang yang berlomba-lomba untuk memperbaiki fasilitasnya, kata Pak Tintin tadi. Tapi di sisi lain banyak yang lupa juga bahwa perubahan dan gaya hidup uh, milenial hari ini juga berubah. Gitu. Apakah memang uh, mahasiswa itu datang ke kelas, kemudian disampaikan materi kita menggunakan bahasa yang sejelas-jelasnya, katakanlah ya, yang sifatnya mengintimidasi, gitu ya, sifatnya mengintimidatif dengan mengancam tentang nilai dan lain sebagainya. tapi kalau itu tidak, kita aktualisasikan dengan kehidupan mereka ya buat apa? Gitu. mengaktualisasikan itu contohnya dengan apa? ya itu tadi. apakah pembelajaran itu tidak coba kita sesuaikan dengan perkembangan teknologi misalnya, memanfaatkan gadget dan lain sebagainya. kita tidak usah takut apakah mahasiswa itu uh, istilahnya apa? menjiplak? plagiat. plagiat. Sekarang ada turnitin gitu lah. Dirubah saja peraturannya gitu. Bahwa nanti Bukan se seberapa bagus tulisan itu Tapi seberapa jauh pemikiran Otentiknya dari mahasiswa Itu saja Nah aktualisasi ini penting menurut saya Misalnya mahasiswa Banyaknya suka ngopi Daripada di kelas gitu Ya coba kita sekali-kali dalam satu semester 14 perteman itu Ada di beberapa pertemuan itu Yang pembelajarannya di warung kopi Misalnya kayak gitu Masalahnya mereka niat belajar aja enggak itu Nah, nah itu ya. masalah, masalahnya. otomatis kalau mereka sudah uh, masuk ke dalam perguruan tinggi ya pasti ada lah, setitik niat itu pasti ada Cuman bagaimana ini ting tinggal perguruan tinggi yang, uh, perguruan memet yang memetakan jelek, potensi, bukan bukan oh, perguruan tinggi, <laughs> tidak selamanya perguruan tinggi jelek Tapi Ya ini tanggung jawab perguruan tinggi menurut Betul. saya bagaimana bisa menyaring, iya menyaring, dan memfilter menyaring. serta memetakan, memetakan proses pembelajaran yang efektif kepada mahasiswa semacam itu. Saya sepakat dengan eh, keluarnya gagasan dari teman-teman tadi. Saya tetap berpegang bahwa kita harus mengubah cara pandang kita terhadap pendidikan. Tujuan pendidikan itu sebenarnya adalah membentuk karakter. Oleh karenanya di masa lampau itu pendidikan itu liberal. Liberalisasi habis-habisan. Jadi siapa mau belajar kepada pokan mana, ke pasraman mana, ke kuil mana itu sepenuhnya liberal, dibebaskan. Dan kita tahu hari ini itu kita mewarisi sebuah pendidikan yang dikooptasi oleh negara. Ya, karena itu keniscayaan ya, takdir, karena kita pernah di dijajah oleh Belanda, lalu kemudian kita meneruskan tradisi schooling yang diterapkan oleh Belanda itu, dan akhirnya kita hari ini tidak mengalami apa eh, pendidikan yang liberal. Liberal dalam makna di sini siapa yang punya kewenangan untuk melakukan apa itu istilahnya pengijazahan. kalau di dalam agama Islam ada semacam ijazah itu berarti seorang murid yang telah dianggap e, selesai di ilmu tertentu lalu diberi ijazah dan itu bukan secara kertas atau sertifikat bukan nah pengakuan-pengakuan terhadap padepokan-padepokan di masa lampau itu sudah cukup tetapi nampaknya hari ini karena bukan hanya pendidikan yang dikooptasi, tetapi juga industri, perusahaan-perusahaan, perkantoran, dan seterusnya, sehingga akhirnya ketika melakukan rekrutmen harus disaratkan harus punya ijazah. Sehingga akhirnya ijazah menjadi kebutuhan, sertifikat menjadi kebutuhan. Nah, makna kebutuhan terhadap sertifikat dan ijazah itu ada, lalu kemudian. Uh, Lembaga-lembaga pendidikan itu mau tidak mau juga mengikuti aturan man yang ditetapkan oleh uh, pemerintah. Nah inilah yang saya sebut bahwa pendidikan hari ini di dalam uh, kekuasaan, sehingga akhirnya tidak liberal. Nah, tetapi jangan khawatir, makin ke depan kita makin virtual. Pengetahuan bisa diperoleh dari mana saja. Jadi secara pengetahuan kita menuju ke arah liberalisasi. Secara ilmu, sebenarnya bisa juga kita me meliberalisasikan diri dengan syarat jika tenaga-tenaga uh, pengajar itu diberi waktu, diberi kesempatan, diberi peluang untuk melakukan AC asa-asuh tadi itu. Jadi bukan hanya kognisinya, tapi juga afeksinya, juga motoriknya, Tetapi itu mungkin pada saat nanti baru bisa direalisasikan. Di masa sekarang, Tenaga pengajar itu masih disibukkan dengan mengisi formulir. Secara berkelakar, saya sering uh, menyebutnya bara, bahwa pada pada hari inilah kita menyaksikan lembaga-lembaga pendidikan itu berlomba untuk mengisi formulir. Demi pemeringkatan tadi itu. Macam-macam form. Saya tidak saya bisa ngitung berapa form itu. Tidak mungkin puluhan, mungkin ratusan form. Apakah itu pendidikan, apakah penelitian, apakah pengabdian, apakah kerjasama, apakah macam-macam, semuanya mengisi form Dan sehingga akhirnya tugas AC, asah ASU itu hari ini disita dengan kesibukan para dosen, para guru mengisi formulir Demi apa? Demi pengabdian atau penghambaan terhadap pemeringkatan nah, Sehingga yang dikorbankan adalah peserta didik Nah sehingga kenapa saya menyarankan kita harus selalu mengubah cara pandang kita terhadap pendidikan Boleh menengok masa lampau, tapi boleh juga melongok jauh ke depan sana Jadi jangan terperangkap di hari ini yang kita sudah terjebak atau dijebakkan pada sistem yang membuat pendidikan tidak manusiawi Saya kira itu closing dari saya, terima kasih Oke, demikian diskusi atau cangkuk santai bersama rekan-rekan sejawat ya. Semoga apa yang kita bicarakan kita sharingkan, memberikan manfaat dan pengaruh revolusi bagi perubahan di Indonesia langsung Semua. Komunikasi Jadi. Sampai berjumpa teman-teman di lain kesempatan Dukung terus dukung terus channel ini Semoga berkembang menjadi lebih baik lagi Dan memiliki mikro pun, ya Agar suaranya lebih jelas gitu ya <laughs> Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang wabarakatuh. Pasang tenda nah, nah itu gimana Mas Gula menyoroti kebijakan itu Apakah harus diganti kebijakannya Atau apakah itu memang yang ideal di dalam sistem pendidikan kita, monggo Mas Iya. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> uh, menanggapi dari apa sudah didiskusikan oleh Mas Wahid dan Mas Banu, uh, mungkin saya akan menanggapi uh, memberikan pandangan saya terkait dengan sistem pendidikan ya apa yang kemudian menjadi urgensi uh, melalui kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini yaitu dikiti -di, melalui produk kebijakannya, apakah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 Jika, jika agak mundur kebla eh, jika agak eh, keluar dari konteks eh, apa? jumlah mahasiswa yang kemudian semakin banyak otomatis ketika kita tidak me mengedepankan yang namanya eh, pengajaran maka ini akan berjalan mundur karena kemudian kita disibukkan dengan urusan penelitian hibah, dan pengabdian dan lain-lainnya jadi menurut pandangan saya tuh eh, penelitian terlebih dahulu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 dan sudah mungkin ada salah satu atau kebijakan yang sudah mulai mengarah ke sana, tapi ternyata tidak tidak menyeluruh. Tidak apa ya? Iya, tidak tidak menyeluruh, dapat berjalan dengan lancar. Ya, mungkin ini dulu, nanti mungkin bisa ditambahi oleh teman-teman lainnya. Belum ke di... Jadi uh, itu ya? Jadi kita uh, bisa melihat bahwa... Arahnya itu ke penelitian. Nah, sebagai pakar komunikasi birokrasi, wehehe, komunikasi ini birokrasi. cabang biru, cabang ilmu baru kita lun organisasi. luncurkan di sini. Cabang komunikasi organisasi dan komunikasi pendidikan. Merangkap komunikasi politik. Nah, ini Mas Deni, saudara Promo Wedus ya. Romo Wedus baru mengambil studinya. Nah, ini ada yang memitik tadi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 nanti dijawab Mas D dan terakhir nanti closing statement dari uh, Dewan Surau kita, Pak Didin untuk merangkum ya karena maha guru itu harus merangkum ya kan, monggo Mas D apa itu apa itu pegel ini apa ya, itu Pak? terima kasih teman-teman semua jadi saya tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Mas Banu tadi ya terkait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 tidak memerlukan, atau apa? Tidak membutuhkan pikiran <tid> <tid> Terus dia melang, Iya, ya, nah Ini ini kan unik nah, ini <tid> makanya Banyak-banyak perguruan tinggi Sekarang yang berlomba-lomba untuk uh, Memperbaiki fasilitasnya Kata Pak Didin tadi Tapi di sisi lain Banyak yang lupa juga bahwa Perubahan dan gaya hidup uh, Milenial hari ini Juga berubah gitu. Apakah memang uh,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 misalnya mahasiswa banyaknya suka ngopi daripada di kelas gitu kan, ya coba kita sekali-kali dalam satu semester 14 pertemuan itu ada di beberapa pertemuan itu yang pembelajarannya di warung kopi misalnya kayak gitu ya nah, masalahnya mereka niat belajar aja enggak itu nah, lah iya, otomatis kalau mereka sudah uh, masuk ke dalam perguruan tinggi ya pasti ada lah, setitik niat itu pasti ada cuman bagaimana ini ting tinggal perguruan tinggi yang Uh, memet yang jelek, memetakan ya? potensi Bukan, bukan oh, perguruan <laughs> Tidak, selamanya perguruan tinggi jelek Tapi, ya ini tanggung jawab perguruan tinggi menurut oh. saya Bagaimana bisa Menyaring Iya Menyaring dan memfilter menyaring. Serta memetakan <laughs> Memetakan proses pembelajaran yang efektif kepada mahasiswa Semacam itu Mungkin closing statement oh, dari Ayah da. <laughs> Mbak Guru Mahal Guru Wah, <coughs> kaguh <aku matuk> <laughs>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 ketika melakukan rekrutmen harus disyaratkan harus punya ijazah sehingga akhirnya ijazah menjadi kebutuhan sertifikat menjadi kebutuhan lamanakala nah, kebutuhan terhadap sertifikat dan ijazah itu ada lalu kemudian lembaga-lembaga eh, pendidikan itu mau tidak mau juga mengikuti aturan man yang ditetapkan oleh eh, pemerintah nah inilah yang saya sebut bahwa pendidikan hari ini di dalam eh, kekuasaan sehingga akhirnya tidak liberal nah tetapi jangan khawatir Makin ke depan kita makin berjuang Pengetahuan bisa diperoleh Dari mana saja Jadi secara pengetahuan kita Menuju ke arah liberalisasi Nah secara ilmu Sebenarnya bisa juga kita Meliberalisasikan diri dengan Dengan Maafi bos. Dengan syarat jika Tenaga-tenaga eh, pengajar itu Diberi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 Semoga apa yang kita bicarakan Sudah, kita sharingkan, iya. memberikan manfaat dan pengaruh revolusi bagi perubahan di Indonesia lainnya. Iya. <laughs> Jadi sampai berjumpa teman-teman di lain kesempatan dukung terus dukung terus channel ini semoga berkembang menjadi lebih baik lagi dan memiliki mikrofon ya agar suaranya lebih jelas gitu ya <laughs> Oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang